Oke, okay, minuman ringan, sumber utama gula sederhana, itu gula sederhana yang toksik adalah high fructose corn syrup atau ialah itu bentuk dari gula yang seharusnya bisa dibatasi ialah ialah ialah ialah ialah ialah ialah oleh oleh hati ya. lalu ditumpuk di hati sehingga muncul terjadinya plak di dalam pembuluh darah ya selanjutnya nitrat oksida itu dihasilkan oleh sel-sel endotel. Jadi selain dihasilkan dan diproduksi, ya, degradasi secara dinamika kerusakan sel endotel akibat dari penurunan substansi nitrat oksida dihasilkan oleh asam amino L-arginin jadi sumber NO tubuh manusia ialah asam amino L-arginin namun kekurangan defisensi tidak serta-merta menghentikan sintesis NO sebab proses memotongan NO tidak semua bergantung pada keberadaan asam amino ini Di dalam tubuh sesungguhnya terkandung yang namanya ADMA ya. ADMA juga menghasilkan asam amino yang mem blok produksi nitrat oksida, asimetrik dimetil arginin jadi ADMA ini bertindak menyerapai levo arginin, dextro levo itu sumber optik ya, levo arginin terhadap menyimpangkan reaksi sehingga NO tidak terbentuk, akhirnya pemblokiran produksi NO Berujung pada perusakan endotela, ya. desfungsiya. Oke, okay. penggunaan lebih diuretik tubuh akan kehilangan vitamin B6 ya, dan juga selain itu ada kalsium, magnesium, kalium, zinc, ya, seng, dan vitamin C ya, sama skorbat ya. Zat yang terdepresi oleh Atenolol. Atenolol ini golongan beta blocker. Ya. Adalah kokten. Ya. Suplemen prepared kokten. Tidak boleh diberikan hanya dalam bentuk sintetis. Harus disertakan daging ayam. Ya. Suplemen apapun tidak diperkenankan. Ya. Diberikan hanya dalam bentuk sintetik. Sumber alami zat nutrient yang akan disertakan suplemen itu wajib disertakan buat makan yang kaya kok ternyalah maksudnya daging ini di hatinya ya, hati ayamnya kadar magnesium paling banyak terdapat pada Yuk. ini biji labu kering ya biji labu kering itu 535 miligram Melon kering 515, beras merah 43 ya, Pokot itu 29 miligram. Kandungan tembaga paling banyak itu ada pada biji bunga matahari ini sangrai, ya 1,8 miligram. pemberian kokten harus dipikirkan yang berkaitan dengan kandida adalah kandida intestinal ya. jadi jika secara oral ya diberikan sebagai terapi sakit jantung ya tapi dosis yang lebih tinggi bisa terapetik kokten ya akan ada kolonisasi kolonisasi kandida di GIT ya termasuk Uh, selain e ini dia adanya antibiotik anti hyperchloric or agent ya, untuk penurun asam lambungnya. Ya terus kandidat ini jenis ragi ya ya ini kokten dalam bahan makanan ini paling banyak di hati sapi sebenarnya jadi ini bisa 2-5 miligram kokten Ya, jadi kokten ini termasuk uh, molekul yang larut lemak jenuh ya, Dia, jadi harus diberikan yang namanya soft gelatin ya. Soft gelatin untuk melarutkan kokten ke lemak ya. Ya, kokten itu seiring dengan keluhan penyakit itu akan meningkat ya Kalau pada orang sehat itu ya cukup 30-10 mg ya tapi kalau saat sakit jantung itu bisa 10 kali lipat bahkan di parkinson itu 1200 mg lalu karena berpotensi toksik, suplemen selenium tidak boleh lebih dari 400 mikrogram ya, per hari menurut Goodman and Gilman. Susinekolin dapat menghasilkan efek terkait reseptor nikotinik ya. Dan menghambat kontraksi otot rangka dengan cara menghambat pelepasan kalsium dari sarkoplasma retikulum pada otot rangka. Yang bukan efek metabolit hidroklorotiazid adalah dislipidemia ya. Tempat kerja succinylcholine itu ada di neuromuscular junction ya. NMJ ya. Untuk melumpuhkan otot ya. Neuromuscular junction. Oke. Okay. Ya, nmdp sebagai agonis dan antagonis post-fensional nicotinic receptor. Indikasi kolin adalah pada peng... kasus kesulitan intubasi trachea itu ya. spasme laringnya. yang kontraindikasi itu berarti adalah Miotonia, ya. miootot. Gangguan eh ya. tonus. Nah, major muscle ya. Aktivitas kolinerjik ya. disebut para ya. Obat-obat yang mempengaruhi saraf otonom dibagi menjadi dua subgrup. Tipe neuron yang dipengaruhi. Grup pertama adalah obat kolinerjik yang bekerja terhadap reseptor yang diaktifkan oleh asetilkolin. grup kedua obat-obat adrenergik yang bekerja terhadap reseptor ya selain kolinergicnya ini otonom ya, memang ada juga adrenergik atau simpatomimetic parasimpametik menstimulan paraspatis Hai tapi karena ada saraf secara anatomis ter termasuk secara transmitmitor yang ada estekolin istilahnya obat kali lebih tepat daripada parasimpato Ampak yang memecah ACE hal menjadi asetil dan kolin itu adalah asetil kolin esterase. Ya. Ya, ini asetil kolin. Volatile anestesi itu menguap artinya. Ya. Menguap ini adalah golongan halotan. ya. Jadi mungkin tiga sifat dasar yang sama membentuk cairan pada suhu kamar. Ya. Anestesi kuat pada kadar rendah dari relatif mudah larut dalam lemak dan lemak darah dan jaringan ya. Contoh yang lain adalah ether metoksifluran, etil klorida ya, ya. triklor etilen ya. Sinonim atau nama lain asetosal atau asidum asetosal silatnya yang dis, obat yang penggunaannya diselipkan di gusi untuk mempercepat proses metabolisme ya, subling 1 metabolisme obat untuk menurunkan efek obat, tapi ada pula obat yang mengeluarkan efek menjadi metabolitnya itu adalah prodrag ISDN sering digunakan pada infak miokard supaya cepat sampai otak pemberiannya melalui subling 1 ya. orang yang suka minum kopi akan biasanya defisiensi besi ya anemi ya pada kasus keracunan ikat tongkol dagingnya yang terinfeksi adalah bentuk anekom ya penyebab reaksi alerginya adalah histamin nah pada anamnesis menghadapi pasien mengucapkan has seperti ada logam ya nah kode ini termasuk obat golongan ketiga luka kronis yang biasanya dipakai sediaan krim ya. aturan kelima obat keras adalah awas obat keras awas obat keras ya, tak boleh ditelan ya. pasal yang mengatur tentang psikotropika adalah pasal 14 ayat 2 ya Obat yang sudah dibuka dan tidak diberikan pengawet, tahan 12 jam. Oke, seorang anak umur 7 tahun dibawa ke unit gawat darurat Umat sakit Muhammad Hussein dengan keluhan tidak sadarkan diri, pingsan, setelah disengat lebah. Apa alasan diberikan obat uh, lini pertama sebagai penambangan anafilaksis, so maksudnya ini adalah obat epinefrin ya. karena merupakan antagonis fisiologis seorang laki-laki 70 tahun datang dengan keluhan kontrol untuk poliklinik jantung telah dengan infak miokard akut selama dirawat di rumah sakit, tekanan darah cenderung meningkat. punya rewat menderita asma bronkial ketika masih kecil sementara rewat DM, rokok dicangkal Kemudian diberikan beta blocker, yang dipilih adalah metoprolol. Ya. Obat agonis beta 2 selektif yang paling sering adalah terbutalin ya, untuk kehamilannya. Ini untuk tocolitiknya. Oke, ini yang ditanya adalah kemungkinan yang akan terjadi jika captopril digabung dengan natrium di clopidogrel NSAID, adalah hipertensi krisis. Jika ya ini tentang interaksi obat lagi, meminum obat ranitidin dan ketoconazole bersamaan adalah penurunan kecepatan absorpsi penyerapan dari ketoconazole. Pada epilepsi dikombinasi obat fenobarbital dan warfarin, ini kemungkinan akan terjadi perlu dosis warfarin yang lebih tinggi ya. Oleh ada resep kis kuantum statis maksudnya diberikan secukupnya Nah lalu tuliskan resep untuk 3 kali 1 setiap hari 1 tablet pagi sebelum makan Jadi STDD Tab 1 Morning antekonam MAC. Sedian yang diberikan bila luka mengeluarkan sekret adalah pastai ya. anak 5 tahun kondisi tubuh sangat kurus cara hitung dosisnya adalah luas permukaan tubuh ya edema pada tungkai yang merupakan efek samping antipertensi golongan CCB katanya ya. amlodipin ya. Pada konsumsi kaptopril, golongan ACE inhibitor yang terjadi adalah penumpukan beradikin ini ya. sehingga pasiennya biasanya batuk ya batuk gatal obat yang, yang tidak bisa mengobati mikosis sistemik adalah ketokonazol ya. Topikal ketokonazol Anak di bawah ibunya mengalami influenza setelah 36 jam, obat yang harus diberikan adalah oseltamivir Ibu-ibu didiagnose sitomegalovirus, obat yang diberikan adalah foskarnet Penyebab keracunan jamur dan tempi ya, Keracunan jamur, tindakan yang harus diberikan dulu apa? Kita kasih oksigen dulu, morning. Lalu kita kasih diuretik ya. Terus infus untuk rehidrasi ya. Terlalu kasih obat pradilok, pradilok som ya. Lalu kater murni ya, kater untuk mixi ya. Penyebab keracunan jamur timpi adalah asetil ya racunan kolinerjik ya jadi ini terapi diberikan kalau misalnya belum mempan itu berikan berulang ya terapinya berkemih ini penyakit namanya biasanya benign prostatik hyperplasia ya. Di PH dikasih obat yang namanya para yang tidak boleh itu para jadi yang diberi adalah parasimpatolitik kerjanya adalah hambat para obat bulatan hitam dan warna biru di tengahnya artinya obat bebas terbatas PCC artinya apa? sesuai dengan aslinya S hmm. ad itu artinya diminum sepuasnya Laktosa QS, arti QS adalah secukupnya. Oke, yang buat penyambunan pada emplastum itu logamrat, ya. Pelambut sabun adalah pilih ya. Sustained release, artinya apa? Melepaskan suatu efeknya terapetik obat awal diikuti pelepasan obat yang lebih lambat suppositori anak itu gram ya. Sediaan setengah padat pada luka kronis adalah salep dan krim, tapi karena krim bisa buat kronis dan akut jadi kemungkinan memang salep aja ya. Emulgator pada krim Ad, adalah emulgite. dan TEA dan Setengah padat. Luka dengan mengeluarkan sekret diberikan jelly. Obat narkotika di desa terpencil oleh dokter di puskesmas. Obat untuk injeksi ada tulisan SMM. SMM artinya sigma. Tanda ilah diserahkan ke tangan dokter obat agar Alzheimer berkurang itu donepezil ya itu golongan hambat enzim penghambat enzim asetil Kalin ekstra Anak usia berapa tahun itu dihitung dosis dengan rumus Clark ya. Hitung BB anak banding dewasa. Berdasar 3% artinya. Hai ya. bubuk dalam bobbuknya Hai pedak dalam bedak orang kecelakaan Hai3 ya, berbanding 100 Hai3 ya, kali silaknya dan 100 uh, Haikulum ya orang kecelakaan dari saya tulis biar segera itu bisa Hai situ Tahu statim amat segera ya, the urgence, pembesar. Vial setelah diambil untuk menyuntik tanpa diberikan ban pengawet lagi, tahan 72 jam. Anak 8 bulan hitung dosis menggunakan rumus Fred. Nervus ya. vagus menyebabkan jantung terus yang terganggu adalah parasimpatis. Ya. Denyut lemah. Kalau ya. koma diberi obat, obat pilocarpine. Ya. Hitung obesitas menggunakan rumus BB tanpa lemak ya. di bagian belakang resep diberikan tanda seru dan parah artinya dosis lebih dari dosis maksimum ya. resep diulang sebanyak tiga kali, berarti ditulis ikter 3 kali ya. pasal harus diresepkan oleh dokter adalah, maksudnya ini resep oleh dokter umum ya, umum atau dokter gigi atau dokter hewan, ya. acetaminofen termasuk obat baku ya, bahan obat ya obat masuk kedewasa tinggal 25% persen ya. Resep yang benar untuk anak kurang dari 10 tahun adalah sediaan pulverase ya. Kalau tim tidak memiliki efek tablet adalah intravena, intramuskuler atau subkutan atau inhalasi ya. Oke, okay, resep asam mefenamat untuk pasien dewasa. Jadi, asam mefenamat ini sediaan kita harus apa? Asam mefenamat. Biasa nomer 10 ya. S3DD 1 PRN jika perlu saja ya. itu biasanya 5 hari ya. masih mau gak? efek samping atropin dia ya, atropin ini antikolinergic antikolinergic ya jadi efeknya nanti mediasis siklopejik. anak klan susah menelan, dikasih obat sirup anak balita dikasih tablet, tidak rasional ya, karena balita ini belum bisa menelan nih. jadi sebaiknya kita kasih Full zat terlarut tidak larut dalam pelarutnya. Larutnya namanya apa? 42. Love show ya. Mual muntah, sulit bernapas, diberikan sediaan bentuk intravena. Ya. Sunblock diberikan sebagai krim pelindung, termasuk krim epidermik. Ya. penghancuran obat itu disebut disintegrasi ya. penyelenggaraan psikotropika oleh apotek rumah sakit puskesmas kembali pengobatan berdasarkan resep dokter itu pasal 39 ayat 3 ya. kodein merupakan narkotika golongan 3 biasa pada malam hari diberi obat sediaan. Pulvis adversorius, ya. satu sendok teh itu 5 ml. Ya. Tablet yang disisikan yang terapi gusi adalah tablet bukal. Ya. Obat yang melepaskan dosis terapeutik awal, kemudian lama-kelamaan menjadi konstan atau lambat disebut apa? sediaan ini sustain release. Ya. supositoria untuk anak-anak adalah 2 gram bahan cair digunakan untuk pengobatan luar dan bahan padatnya tidak terlarut adalah asio tadi Parafin liquidum digunakan sebagai bahan obat emulsi emulsi pada krim adalah trietanolamin. plaster dalam hasil pas penyabunan dari asam lemak dengan logam berat ya. sabun lemak. sabun lunak ditambah dengan gliserin anak-anak ya. susah menelan dikasih obat lewat suppositoria ya. contohnya pada dia zepam ya. okay. psikotropika diberikan berdasarkan resep obat uh, pasal 14 ayat 2 ikan biru ada obat jenis bebas terbatas obat egauksin dan gentamicin merupakan obat yang sangat polar perhitungan dosa obat berdasarkan berat badan BBTL lah. tanggal kedaluwarsa berarti obat tinggal 50% peredaran obat narkotik di daerah terpencil tanpa apotek itu di uskas ya. Anak keringat malam. Obat yang diberikan pulpis ad... spersorius ya. Acetaminophen, acetaminofen per 100% dari dosis maksimum. Dosis maksimumnya itu tadi 4000 mg per hari atau 500 mg per kali pemberian anak umur 3 tahun dengan rumus Young ya obat yang diberikan adalah 100 mg. kekokten agar muda digunakan preparatnya disantap dengan bersama makan siang glub ya. diuretik menyebabkan depresi mineral salah satunya yaitu kalsium ya. bagian saluran cerna, absorpsi alkohol paling dini adalah lambung ya. lama kerja obat untuk lama pengobatan ya. Farmakodinamik mempelajari cara kerja obat menimbulkan efek hmm. Antagonisme fungsional atau fisiologis adalah antagonisme oleh rinfompicin terhadap kontrasepsi oral ya. Jadi sering KB itu gagal pada penderita TB ya. Resepter dalam farmakologi adalah tempat kerja obat, tempat kerja obat ya. Eliminasi obat menurut pola first order kinetics rate eliminasi obat setelah fraksi tetap setiap waktu, maka tinggi konsentrasi makin banyak yang dieliminasikan. Enzim yang berperan pada metabolisme oksidatif di hepar adalah sitokrom P450 ya. Waktu paru eliminasi obat adalah waktu untuk mencapai kadar obat dalam plasma 50% dari sebelumnya. Yang termasuk obat-obat yang mengaktivasi reseptor adalah obat agonis ya. Yang termasuk agonis ini contohnya adrenalin merupakan obat baku, adalah serbuk asetaminofen. Ya. Good storage practice dalam obat-obat tertentu, terutama narkotika disimpan dalam lemari terkunci. Ini yang ditanyakan oleh pengobatan pasal 39 ayat berapa nih Ayat 3, ya, untuk narkotika. Nomor nah, RI tahun 1997, metofenidat adalah golongan 2. Ya. metofenidat ini untuk ADHD ya obatisan ya. Oke, berdasarkan surat keputusan Menkes RI nomor 2380 obat bebas diberi data lingkaran hijau berwarna garis tepi hitam ya. obat dalam keadaan tunggal, tunggal campuran bentuk serbuk cairan salep, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk lain nama teknis phytobuko franco Okay, ya. termasuk itu obat jadi ya, pengawetan pengendalian obat pemerintah secara langsung adalah melakukan sampling untuk pemeriksaan mutu perhitungan dosis untuk anak sebaiknya menggunakan karakteristik fisik individu paling sesuai untuk umur 12 bulan, rumus red ya, anaknya itu dosis pakai satu kali minum ya elektromisium 1,5 berarti maksimum 500 ya. ini kan 15 15 ST ini berarti 3x1 ya. ini maksudnya 1500 gram ya. diberikan Kali 15 tablet 3 kali sehari Berarti ini bakal mau diberikan 5 hari Berarti dosis maksimalnya ini Sudah tercapai Ya Ya antibiotik memang 5 hari ya, teorinya. Pendeta obesitas Pendeta obesitas obat untuk Yang sangat polar Berdasarkan berat badan tanpa lemak ya, Keyword obesitas obesitasnya Nah ini kado teofilin dan Lubenal ya. yang ditanya soalnya teofilin dengan rumus yang 60% artinya 60% 300 ya tapi ini kan dosis maksimum 300, kita mau ini 2 kali SBD, jadi pulver 1 2 kali 1, biasanya the villain ini 2 hari ya jadi 300 bagi 2 kali 2 nah itulah 75 ya